Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah mobil remote control offroad yaitu Slammers. Ya, remote mobil control ini menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz dengan jangkauan remote kontrolnya hingga 80 meter. Wow, mantap sekali kalau memang benar ya. Kemudian, untuk varian warnanya ada tiga macam: warna hitam, biru, dan juga merah. Nah, varian yang saya ini adalah berwarna hitam oke, sekarang langsung saja kita buka untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam boxnya ini dan ini dia untuk unitnya wow, gede sekali ya perbandingannya sama tangan saya seperti ini jadi ukurannya ini kurang lebih 25 cm untuk panjangnya ini dia mobil offroadnya, keker sekali, maco banget pokoknya kemudian sekarang kita lihat untuk aksesoris lainnya kita buka nah ini mainan pas kali untuk anak cowok ya nah ini dia untuk remote kontrolnya seperti biasa ada tulisannya 2.4 GHz kemudian untuk chargernya seperti ini untuk charger yang digunakan khusus ya jadi berbeda dengan hp nah ini tampilan dari samping tertulis off road kemudian di sini kita lihat tampilan dari depan kekar sekali terlihat bener-bener maco kemudian kita lihat tampilan dari atas Nah untuk bagian atas ini bahannya dari besi, kuat sekali Kemudian bagian kap mesin juga sama dan juga samping Ini semuanya bahan besi, jadi keker sekali Kemudian untuk kekuatan shockbackernya kita lihat Keker sekali dan memang empuk Nah ini bagian belakang dari shockbacker, keker ya teman-teman Wah maco, cool dan gagah ini Kita lihat untuk bagian ban, bahannya terbuat dari karet ini kalau saya tekan empuk, kemudian untuk kembangnya ini tajam. Jadi untuk melibas jalan licin nggak ada masalah. Lalu kita lihat untuk bagian depan terlihat sangat detail seperti mobil aslinya. Kelihatan memang rumit-rumitnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat ke bagian dalam. Di sini ada dua buah bangku. Tampilannya juga di dalam ini cukup rapi. Lalu di belakang ada bahan serep yang bisa dicopot. Dan bisa kita gunakan jika suatu saat ban aslinya sobek ataupun rusak. Dan ini kita lihat untuk bagian shockbreaker ini sangat lentur dan juga empuk. Nanti akan kita coba ya, saya juga udah nggak sabar pengen mencobanya. Berlanjut ke bahan bakar atau tenaga untuk perjalanan. Di sini menggunakan baterai ya. Untuk baterainya sendiri dicas dan ini ada di dalam. Untuk membukanya kita menggunakan obeng kembang kecil. Kita coba untuk membukanya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk baterainya seperti apa. Kita buka menggunakan obeng kembang, dan ini dia untuk baterainya berwarna kuning, ada 4 buah kalau nggak salah. Kemudian, untuk melakukan charger, kita harus melepas soketnya terlebih dahulu dan dihubungkan ke adaptor charger yang sudah disediakan. Kemudian, ini ada tombol on-off di bagian belakang, kemudian di bagian depan ini ada kalibrasi untuk meluruskan ban atau setir bagian depan nah ini kalau udah dinyalakan di bagian dalamnya ini akan terlihat lampu indikator menyala bergantian antara warna merah dan juga warna biru ya langsung saja sekarang kita tes untuk mobil offroad ini dan akan kita lihat bagaimana performa kecepatan dan juga kekuatannya langsung saja kita coba ya sekarang kita udah di luar kita coba bagaimana untuk kecepatannya Woi, kencang sekali dan begitu ketemu hambatan dia bisa terjun ya bisa berbelok sekarang kita tes mundur nah itu dia lincah sekali ya ketemu tanjakan mutar ya mantep sekarang kita coba ketemu tanjakan Yo berangkat nah ini dia tanjakannya Ya, dilibas. Coba terus. Wah, ini tanjakan terlalu gampang nih. Mundur, mundur, mundur. Iya, maju lagi tanjakan. Hajar. Terus, terus. Iya. Ya, ambil ancang-ancang. Mundur. Iya, teruskan. Wow, luar biasa. Hambatan segini rumitnya bisa dilibas dengan sangat mudah sekali. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.